Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara ganti power supply ya Pada sebuah printer Canon Ya Printer Canon tipenya adalah G1010 ya Oke, okay, namun sebelum saya lanjutkan, mohon maaf ya karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil sepeda motor itu sangat keras sekali. Oke, okay, langsung saja pada tutorialnya. Yang pertama adalah kita putar dulu ya, kita putar dulu, kita balik hadapnya ya. Aku sudah seperti ini. Siapkan sebuah obeng min ya. Ini ya, sudah saya siapkan sebuah obeng min. Nah, sekarang baru kita angkat ya kita angkat printernya seperti ini ya seperti ini kita pegang ya baru tar ya agak sulit ini ini ya e, ini ada lubang ya di sini tar ya untuk memfokuskan Ya, ini ada lubang. Ya, ini lubang. Ya, ngobrol lubang port supply. Nah, ini kita masukkan oven mini ini. Ya, kita masukkan baru kita. Ya, baru kita di gini kan? Ya, nah ini terlepas sendiri. Ya, kita apa namanya? Kita ongkai, ongkai ya. Nggak tahu apa bahasanya ya kita ini kan menggunakan obeng dia langsung keluar ya nah seperti ini nah baru ya ini terlepas sudah baru kita tarik kabelnya ya Nah seperti itu mudah ya nih Nah sekarang bagaimana cara menggantinya ya nah, menggantinya sama saja ya sangat mudah. Nih sudah disiapkan obeng apa namanya? power supply baru. Kemudian kita paskan ya soketnya ini. Samakan soketnya baru kita masukkan. Kayak nah, ya. Okay. Sudah ya. Cuman kita paskan soketnya ya. Kalau terbalik dia tidak masuk, tidak mau masuk kalau pas dia baru dia bisa masuk. Nah, tidak, bahkan bakalan salah ya. Kalau memasukkan sini, oke, okay, baru kita ya masukkan sebelah kiri, loh ya. Sebelah kiri, masukkan dulu ya. Seperti ini, baru kita dorong ya. Ya, tekan ini ya. Nah, ya, seperti itu saja ya. Sudah terkunci ya? Nah, mudah sekali cara ganti power supply. Pada printer ini. Oke. Okay. Sudah selesai. Cuma seperti itu saja. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.